Wow, ini beneran di Malaysia, guys. Kok ada kayak gininya ya? Kayak di luar negeri gitu ya. Yo, assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys. Cak, gimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dijauhkan dari segala merabahaya, malapetaka, bencana, dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Oke, okay, banyak sekali daripada kawan-kawan sekalian yang request di Instagram pasal uh, berkenaan dengan macam tempat-tempat indah, tempat-tempat seronok, tempat-tempat yang... Cantik di Malaysia Dan ada salah satu video yang menarik buat saya Untuk uh, saya tengok dan istilahnya share kepada kawan-kawan sekalian Tentunya di sini dari channel yang sudah biasa Saya juga uh, react macam tu Nah sini ada kawan saya Dan nama dia adalah Fauzul Hakim Explore Vlog Siapa yang tak kenal dengan abang Fauzul Hakim ini Yang mana abang ini tinggal di Kak Malaysia Dan senantiasa sharing tentang Keindahan-keindahan uh, yang ada di Malaysia Keunikan-keunikan yang ada di Malaysia Dan juga istilahnya Apa ya Macam ya keseharian-keseharian dia Keseharian Abang Fauzul Hakim ini Saat berada di Malaysia Macam tuh So saya penasaran sekali dengan salah satu video ini Yaitu apa ya Kita langsung aja tengok Let's go Alright Jangan lupa untuk di subscribe guys Abang Fauzul Hakim uh, Explore Vlog ini Ini channel baru beliau sama ada satu lagi, yaitu Fauzul Hakim. Ya, wow, ini beneran di Malaysia, guys. Kok ada kayak gininya ya, kayak di luar negeri gitu ya, kayak di luar negara. Kalau cakap Malaysia, "Oh, cantiknya apa nih?" dekat mana nih? <gasps> itu tower, eh, itu kan apa sih namanya? TNB ya, kalau tak silap cantik guys eh hey, bukan tak tahu saya saya tak tahu lupa oke okay. Oh ternyata banyak sekali ya bule-bule ini mat salemat ini ya oh oke okay. wow. yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo, yo, yo, yo. yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Semuanya, uh, kemana-kemana dimanapun ada berada, okay. untuk pecinta apa ya? Uh, foto fotografer oh, yes. di malam hari, uh, salah satu wisata yang bisa dikunjungi di Kuala Lumpur setelah kita ke Dataran Merdeka ini. Oke, okay. ya. oh, Dataran Merdeka wilayahnya. ini uh, hmm. sungai biru. Sungai, okay, oh nama memang... dia Sungai Biru, guys. Sebab biru. Kalau macam itu. siang itu biasa saja, nggak ada, nggak ada yang wah, hmm. nggak ada yang bagus. Tapi okay. kalau malam itu cukup bagus karena apa? Warnanya biru, terus kemudian ada awannya. Awan asap. Kita lihat ya, <laughs> asap bang. Nah, itu awan-awan buatan atau apa istilahnya ya? Mungkin, oh suatu. Eh, cantik, air guys. terus bisa diuap gitu uh, ya dipercikkan secara kecil-kecil jadi macam kabut nah Oh sangat bagus Oh ya kabut oh. lebih tepatnya sih Dan ini jembatannya jadi ini sebenarnya sungainya biasa komandan sungainya biasa Oke okay. cuman eh wow. uh, digunakan kalau malam itu nah Wush. Uh, ini bisa Apa jadi ya? salah satu Istilahnya ide guys ini yang bagus kalau buat hmm. di kampung-kampung kayak gini waduh Sini banyak banget tapi bangunannya itu yang berarti yang canajik jamik guys hmm. woi cantik ini, cantik nah. banget ini wow. sangat cantik ya kalau mau foto-foto sangat cantik memang kok nyangka ada kayak gitu Airnya juga bagus gitu kan. Wih. Dari dari sekian banyak yang saya tonton daripada Malaysia hanya video ini yang membuat saya kayak wow gitu. Ya istilahnya baru tahu juga gitu kalau ada kayak gini di Malaysia guys. Karena rata-rata mereka nggak share yang kayak gini ya, gitu. Terima kasih kalau, abang Bang uh, sahabat Cepat-cepat atau rekan-rekan yang belum pernah ke sini mm -hmm. yang mau foto-foto nah seperti ini banyak yang foto-foto okay. di sana juga masih ada jalan ini jalan ini menuju yang ke sana itu yang ke arah Oh panjang ya uh, jalan apa ya kalau jalannya saya nggak tahu memang cuman di sana sampai nanti jalan terus ada patung uh, itu apa robot Gak tahu Nanti kita eksplor juga di kawasan sana. Terus itu masjid Jami, itu masjid jamik Terus itu bangunan TNB yang TNB uh, tinggi itu, betul kan? Terus ini kalau salah salah TNB lalu. ya? PNB apa Oh. Uh, dulu jabatan apa ya ini ya? Gak tahu ya ini jabatan apa juga. Terus itu ABC Bank yang sekarang nah, di BKL. Mm -hmm. rame juga ya ini ini di beliau ini upload tanggal 2 Desember 2 Desember aja kayak gini di Malaysia ya so udah bebas kayaknya tapi semoga nggak melonjak lagi ya guys Oke okay. Oh minta difotokan Wow jadi mat masalah sale juga ih cari view di sini guys masa saya enggak gitu ya nantilah pasti kesana insyaallah Wow best sangat. love you nih kalau foto fotografer uh, profesional ini bisa menjadi kayak di asli di kayak di Eropa guys bener sih dengan bangunan-bangunan bentuk kayak gitu itu Oke okay, abang Fauzul coba sesekali wawancara orang yang di situ bang. <laughs> Oke, jadi cukup jelas bagi anda yang ingin uh, cantik foto foto di sini dengan view yang di sini jadi, yang ada jamnya itu cantik. Itu Mau ngambil ke sana bisa, terus ke sana. Sungainya juga bisa. Gitu, kan? Tapi kalau yang ke arah sini, memang langsung ke Pandaraya itu kurang-kurang oh, kurang, raya kurang Kuala Lumpur ya, kurang bagus Oke okay, okay, sampai di sini dulu oh ini my. hanya sekedar info explore kalau memang mau foto bagi kawan-kawan gampang -kawan. dari ini uh, keteran Merdeka Cantik. kalau nggak salah ini arah ke timur sedikit nah ini tempatnya di sini tapi ini okay. panjang sampai sana ya komodannya Oke okay, tapi sampai kebanyakan uh, apa uh, namanya tempat fotonya di sini ya tempat yang ingin menyarankan saya explore di nanti bisa komen silakan komen ya Jangan lupa tekan tombol subscribe saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh So ya yeah, itulah tadi guys Tempat dimana dikatakan oleh Abang Fauzul Hakim adalah Sungai Biru So itu saya baru pertama kali lihat Dan cantik banget guys Bahkan orang-orang Ya orang-orang barat sana UK kata dikatakan ya kan Orang-orang sana saja itu bisa sampai ke sana Dan foto-foto di sana saking pengennya gitu kan Hanya untuk foto-foto di sana Ya nggak juga sih Explore Malaysia keseluruhan pastinya Tapi bisa Gitu kan Biasanya kan di bukit-bukit ada kabut-kabut macam tuh Tapi ini di bawah sungai macam tuh ada kabut seperti itu guys So itu mm, cantik banget Dan istilahnya ada lampu-lampu birunya gitu Itu bikin kayak wow Ketika kita di foto pakai kamera yang lebih profesional lagi Fotografer profesional Itu bahkan nampak akan semakin mm. Coba kita cari di google guys Sungai biru di Malaysia ya uh oh, Kan cantik guys Wow cantik banget ini guys nah ini nih bagian di sini ini guys ya Allah ya Allah bener kan ini guys Wih, cantik banget sih wow. Itu sebenarnya air mancur apa-apa memang kayak kabut gitu tapi kalau saya lihat itu ada kabutnya Apa juga ada air mancurnya gitu ya Air yang bercucur gitu guys Kita tengok kan ah, Oke okay. I don't know lah uh, Keren banget sih Oke, okay, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah tengok video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe channel saya dan juga Abang Fozul Hakim Explore Vlog ini. Pokoknya di subscribe, ditonton video-videonya. Kalau bisa di share ke Facebook teman-teman sekalian, di Twitter teman-teman sekalian, bahkan di Instagram. Silahkan nggak apa-apa, potong videonya gitu kan, lalu posting di Instagram, sertakan juga linknya supaya banyak juga yang nonton gitu kan. Terima kasih sudah tengok video ini dan apabila ada salah kata mohon dimaafkan dan. Keren banget, saya baru tahu ini guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.